Uh, terima kasih buat semuanya yang telah mendukung. Yeah. dua. Saya siap. Siapa namanya? Perkenalkan dulu atuh. Yeah, oh, ya, saya Alfi Hamzah. Saya Muklis Faridin. Saya Ahmad Dirpan. Ya. Yeah. Tim dari Bim, editor Revolution. Oh. Uh. <laughs> Bukan, bang. Mana ini uh, apa EG-nya? tahu. Ah. Ah. Ini. Dia, lagi, ini dia, yang uh. membimbing kita. Iya, yang. Ai. <laughs> ya Gimana eh Bapak Egi? Gimana kesan besarnya Ah, ini luar biasa, legenda is Bali, is Saya rasa mau bikin Nanti di base. Bye.